Oke, kembali lagi di channel Bambang E Saputra. Oke, okay, baik Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial ya Yaitu tentang Bagaimana sih cara install ulang laptop Asus X441N Menggunakan flash disk ya, teman-teman Oke okay, baik, yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman Oke okay, baik lanjut teman-teman Sebelum proses instalasi Sebaiknya teman-teman menyediakan flash disk yang berisi OS atau sistem Anu ya, sistem operasi instalasi ya Nah untuk gimana sih cara membuatnya nanti bisa cek di link deskripsi ya teman-teman oke okay. baik sebelum kita mulai kita tancapkan dulu ya presis ke laptopnya usahakan laptopnya keadaan mati dulu ya baru ditancapkan nanti takutnya kena virus gitu kalau keadaan kayak gini tampilan kayak gini jangan bingung ini tampilan uh, menu bios teman-temannya Okay, setelah itu kita pencet ah, Ctrl Alt Del untuk restart. Oke okay, kemudian pencet F2. Ini untuk masukkan ke tadi settingan tadi ya. Oke okay, F2. Nah oke okay, baik teman-teman. Di sini nampak ada UEFI Sandis. Kebetulan tadi flash saya Sandis ini posisi ini bisa langsung di switch ke atas bisa terus lewat sini juga bisa di bagian F F8 atau boot menu kita klik coba nah di disini disitu juga bisa Oke okay, baik teman-teman tadi setelah uh, yang Sandis tadi dikasih di apa posisinya diletakkan di paling atas atau di pencet F8 terus pencet apa Sandis, nah muncul kayak gini ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan English, ini temnya English terus keyboardnya United Kingdom, oke. Okay baik di sini untuk temnya kita ubah menjadi Indonesia ya teman-teman oke Indonesia habis setelah itu kita next teman, teman nah di sini install now oke tunggu proses selesai oke setelah muncul ini kita klik skip ya teman-teman skip nah ini untuk pilihannya kita pilih yang pro 64 oke kita klik next ini checklist agree eh accept next lagi Terus kita pilih bagian yang bawah bukan update ya yang bawah nah di bagian ini teman-teman harus hati-hati masalahnya ini data partisi teman-teman ya sebelum format ini sebaliknya dicek dulu file c nya yang mana gitu saya nanti kalau misalnya salah format bisa-bisa data teman-teman saya oke kebetulan ini saya udah kasih Windows ya 96GB nah ini bagian sini kalau udah pasti Oke okay. 96GB Oke okay, baik Setelah format selesai Tulisannya akan hilang menjadi partition 4 Dengan kapasitasnya Total size nya 96,3GB Dan free nya 96,2GB Berarti udah kosongnya Setelah itu kita klik snack aja teman pastikan ini di terletak di bagian biru ya di 96 giga tadi setelah itu klik klik next Oke teman-teman proses ini membutuhkan waktu lama mohon ditunggu aja sampai 100% ya teman-teman mungkin videonya akan kami percepat Oh ya teman-teman, untuk sebelum format tadi, pastikan data yang di C yang di dokumen dan lain sebagainya dipindahkan dulu di disk D ya teman-teman. Takutnya nanti langsung main format aja, filenya di C. Pokoknya bagian C yang di musik, di picture, desktop tuh hilang semua ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman, udah memasuki 50% ya, udah, per, udah di pertengahan proses instalasi. Pastikan dicas ya teman-teman, jangan sampai lobet atau mati. Jadi kalau misalnya mati, laptopnya nanti bakalan prosesnya ngulang dari awal lagi ya teman-teman. Formatnya ngulang dari awal lagi, Masalahnya, kalau misalnya udah putus, uh, ya udah program nggak full gitu ya format ulang lagi gitu dan nanti prosesnya sama di next. Oke mungkin teman-teman kalau misalnya mau yang mau tahu cara bikin tutorial cara bikin uh, instalasi di instalasi Windows menggunakan flashdisk nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya nanti teman-teman bisa klik aja. Oke, okay, baik teman-teman. Udah memasuki persenan ya, teman-teman. Ini ini laptop ini masih menggunakan harddisk, ya teman-teman. Ya, kayaknya prosesnya agak lama. Untuk mempercepat, teman-teman bisa upgrade harddisk jadi ya, SSD, ya teman-teman sekarang teknologi sudah dirancang untuk menjadi lebih cepat cepat oke mohon ditunggu ya teman-teman oke baik teman-teman proses instalasi udah hampir selesai ya teman-teman tinggal nunggu restart Oke okay, nanti pada saat restart pertama, nah ini ini dalam waktu 90 detik eh dalam waktu 10 detik nanti restart langsung cabut aja flashdisk teman-teman ya. Oke okay, prosesi restart langsung cabut aja ya teman-teman flashdisknya, biar nanti nggak nggak kembali ke format yang tadi lagi. Oke okay, baik teman-teman nanti tunggu aja sampai proses selesai. Oke okay, baik teman-teman kita lanjut. Nah ini posisi udah greeting ready ya, udah nunggu. Proses ini untuk menunggu aja teman-teman. Oke okay, teman-teman ini mungkin videonya akan kami percepat. Oke okay, baik teman-teman, Alhamdulillah sampai ya sampai teman-teman. Oke okay, baik teman-teman di sini oke. Okay. Oke, okay, udah sampai masukkan uh, share produk. Okay, ini mau minta apa? SN ya, itu oke, okay. nggak bisa di nextnya. Dia harus minta SN dulu. Oke, okay, kita klik yang ini. Don't this letter, don't this letter. Oke, okay. kita klik ya, teman-teman. Nah, nanti muncul uh, WiFi. WiFi ini kebetulan ada WiFi saya. Oke, okay, kita klik, uh, kita klik aja. Skip this tip aja Oke okay, baik teman-teman Udah sampai ke get guys fast Kita klik use experience setting Oke okay, baik teman-teman kita tunggu beberapa Oke okay, baik teman-teman, uh, udah masuk bagian sini ya teman-teman. Oke okay, setelah itu kita klik sini untuk memberi nama. Misalnya kita memberi nama Asus. Gitu. Asus Underline PC. Oke okay, teman-teman. Kenapa saya pakai Underline? Maksudnya untuk spasi nggak bisa ya? Harus pakai Underline. -nya. Coba. Kita setelah itu kita next ya teman-teman Setelah memberi nama Kita klik next Oke okay. Hai katanya Oke okay, baik teman-teman Proses ini udah selesai ya teman-teman Proses instalasi Udah Selesai di tahap ini ya teman-teman Setelah ini nanti masuk ke bagian desktop Kosong dia Oke okay, baik teman-teman, di sini udah let's start katanya. Oke, okay. ini proses install udah saya ya teman-teman. Udah masuk di bagian desktop. Untuk Windows 10 ini, ini menggunakan versi yang masih lama ya teman-teman. Coba teman-teman, coba kita lihat. Soalnya tampilannya itu masih yang seperti ini ya. Oke kita lihat teman-teman. Okay, Windows 10 Pro 2015 ya teman-teman untuk Windows ini. Oke okay, baik teman-teman uh, untuk datanya alhamdulillah masih aman ya teman-teman. Untuk data yang di D ya di D nah, masih aman. Pastikan sebelum install yang di download dokumen, picture, musik dan videos ini dipindahkan ke D ya teman-teman, biar tidak hilang pindah di bagian disk atau data D. Oke, untuk bagian C ini kita kasih nama aja Windows. Oke, kita tekan. Oke, kita cantik. Oke, proses instalasi Windows 10 udah selesai ya, teman-teman. Ini tinggal instalasi aplikasi-aplikasi uh, pendukung seperti Microsoft Office Corel Draw Photoshop Adobe Premiere yang mungkin hobi ngedit, ya teman-teman. Tinggal install aja terus. Kebetulan ini untuk driver juga belum terinstall. Nanti untuk pengisahan driver, driver lanjut di video berikutnya, ya teman-teman. Ya, sama uh, instalasi pelengkap aplikasi pelengkapnya. Oke okay, teman-teman, uh, sekian dulu tutorial cara install Windows 10 menggunakan flashdisk ya teman-teman. Uh, Oke okay, baik, terima kasih udah menonton video saya teman-teman. Jangan lupa uh, dukung dan subscribe channel saya ya teman-teman. Untuk mendukung dan support. Kami akan menyediakan berbagai tutorial. Yang menarik dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa.